Ini dananya dari para petani semua, full dari swadaya para petani, khususnya Kalirahayu Blok Barat ya, umumnya Kalirahayu ya, khususnya Kalirahayu. ya, itu kita ya, petani semuanya. Hanya saya minta diperhatikan oleh pemerintah desa untuk kedepannya mohon uh, diadakan Penanggulan batas kali dan kali Sari biar uh, tanah apa air asin tidak masuk sehingga peta para petani itu akan senang. Iya senang dan lebih sejarah kedepannya sejahtera ya. ya, kedepannya lebih lebih bagus lah, lebih lebih nyaman. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Tuber. Sekarang lagi eh, pusing memikirkan BPN naik, bos, tapi di... Eh, Alir Hayu, khususnya di Blok Suyut lagi senang-senang bosku lagi mau mengadakan acara tradisi untuk melestarikan budaya eh, yang kian hari kian mulai punah, sekarang eh, diadakan acara seperti ini syukuran katanya untuk eh, supaya anak muda, tahu dan bisa melestarikan budaya, oke bosku kita lihat seperti apa. acara puncaknya atau selamatannya uh, hari minggu hari minggu jam berapa oh, jam 3 jam 3 sore ya habis berarti habis, ya, sekitar asar. habis asar lah nah itu nanti malamnya ada acara pak? malamnya ada acara nonton bareng layar tancap oh enggak enggak wayang atau enggak golek enggak enggak jadi nanti malamnya acara layar tancap ya layar tancap hmm. nah ini mengadakan acara syukuran di sawah ini tujuannya untuk apa tujuannya untuk memeriahkan pesta panen dan sekurat ia dapat hasil yang banyak oh begitu ya Assalamualaikum petani Desa hormati Alhamdulillah ing dalam rangka acara syukuran Panen Sadun Mudah-mudahan Dengan acara syukuran ini Para petani Makmur syukur Amin makna dan arti eh, acara ini menurut Bapak sendiri seperti apa Jadi acara bentuk syukur ketika musim panen tiba dengan mengadakan tahlil doa bersama ini lebih bermanfaat di samping kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di samping itu juga kita mendoakan para orang tua kita, para sesepuh kita yang telah mendahului kita dengan dibalut dengan acara makan bersama setelah kita doa bersama itu rasanya sangat khidmat sekali betul betul kita itu para petani mensyukuri nikmat ini adalah bentuk syukur para petani khususnya petani kubang dawa yang konon katanya sudah dua kali ini dari kemarin tahun yang lalu itu sudah pertama dan ini yang kedua ya Pak Aldin iya, ya. Ya, yang kedua yang mudah-mudahan yang terpenting bentuk syukur ini bahwa kita manusia itu satu perlu bersyukur kepada sang pencipta yang kedua Ayo, dengan kebersamaan ini menjalin kebersamaan bahwa kita tuh butuh gotong royong. Dalam bertani pun butuh gotong royong. mungkin lebih lebih bagus, lebih ekspektasi, lebih luas lagi nanti dan juga kita uh, otomatis panen kita nanti hasilnya akan lebih meningkat. Hanya satu persoalannya satu pengairan kurang diperhatikan dari pada pemerintahan desa dan juga uh, tupat. Karena ini kita kan di batas desa ya, di batas desa antara Kalisari dan Kalisari. Kali Rahayu dan kali Sari. ini sebelah baratnya kali Sari eh, tanah apa air laut sudah masuk di perbatasan jadi kira-kira untuk di kali Rahayu ini baru si eh, yang ada ya yang ada kurang lebih sekitar 60 60 persen yang dikarang oleh para petani 40 persennya kena air asin Kita lihat sendiri uh, Warga uh, sekitar Banyak yang uh, Datang bosku Nggak anak kecil juga bosku Nggak Orang tua, ibu-ibu juga hadir bosku Acaranya tadi berjalan dengan lancar Dan tadi kita sudah uh, Meminta Keterangan dari Bapak Kepala Desa uh, Beserta Panitia uh, Acara syukuran ini dan Tadi sudah saya Ambil keterangannya. Jadi kita sampai di sini Bosku. Pokoke yang belum subscribe Bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Bye bye Bosku. Kita mau pulang karena waktunya sudah sore Bosku.